rayanya itu sama macam di Malaysia hari Sabtu cuman dekat sini kawasan saya di Tangerang bukan kawasan saya kawasan saya tempat tinggal sekarang nih esok hari hari Jumat ini cukur rambut terlalu tipis gimana nih biarlah selamat menjelang hari raya, Assalamualaikum Sunan Firdaus Official Waalaikumsalam Asrafib, Salam Dapera, Salam Dari Indonesia satu hari lagi kita merayakan Idul Fitri Hai Moh Sa'rudin. Hai juga. Ya, kenal. Assalamualaikum Bro. Kedah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Kedah. Terima kasih sudah hadir orang-orang Kedah. Asraf, besok tak raya tapi lusa raya. Tapi sebagian di sini di wilayah Tangerang, sekarang saya tem tempat saya duduk sekarang nih. Hari Jumat besok raya. Tapi kalau ikut pemerintah macam di Malaysia, hari Sabtu, salam dari Batu Pahat, Johor, Sunan Firdaus, official mantap, orang-orang Johor, Acir Ramli. Assalamualaikum dari KL, semoga persaudaraan kita kekal abadi. Amin, Acir Ramli. Nama kamu bagus lah, macam arwah Piramli. Salam dari Tanggerang buat orang-orang KL, orang-orang Johor, orang-orang Kedah, orang-orang manapun. Assalamualaikum dari Malaysia, Afiza Sopiana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanggerang, Indonesia. Malaysia negeri Kelantan. Wah orang Kelantan serambi Mekah. Thank you yang udah hadir. Ini saja silaturahmi ya kan? Menjelang raya. Asraf iya saya pun dengar macam itu seperti di bagian Padang juga ada yang Raya Esok. Kalau kalau di Padang sebagian esok sebagian ikut pemerintah. Tapi kalau Muhammadiyah Muhammadiyah itu esok Salam dari Johor, Muhammad Afif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang, orang Johor luaskan kuasamu. Syarifah Al -Yahyas. Selangor hadir. Orang-orang Selangor, thank you, udah hadir. Rizal salam sunan dari Felda Cimomoi Pahang. Ayo, orang Pahang. Pahang itu ada mak saya di Pahang. Insya Allah, kalau nanti ke Indonesia. Terima kasih yang udah kasih gift. Bolo, Mas Allah Tambaro Kongo. Semoga dimurahkan rezeki. Bolo, thank you. Malaysia Raya Sabtu. Oh, Malaysia samalah sama pemerintah Indonesia. Di Indonesia pemerintah menetapkan hari Sabtu macam di Malaysia. Karena kalau pemerintah Indonesia menetapkan itu sama dengan Brunei, sama dengan Malaysia, sama dengan Singapura. Cuman sebagian orang di sini merayakan bukan sebagian ya, sebagian kecil merayakan hari hari ya, ya hari Jumat tuh, tengah takdir tengah takbiran kan, dekat sini esok, itu rayu dekat sini, Tangerang tapi kalau di kampung saya, mayoriti ikut pemerintah, terima kasih bolok, udah kasih hadiah, sebenarnya saya tidak terlalu menghar mengharapkan ya, tapi terima kasih lah, saya bikin live macam ini untuk silaturahmi lah, karena kan saya udah lama juga tak buat live apalagi kan menjelang Raya Karena esok saya nak balik kampung Otomatis kalau di kampung itu Lain itu sikit tak bagus lah Hari Jumat Thailand esok Raya Salam dari Kelantan Wih orang-orang Kelantan terima kasih udah hadir Selamat Hari Raya Kalau Raya hari Sabtu Boleh genap 30 hari kita berpuasa Iya betul Tapi kan pandangan orang Tapi kan pandangan orang sebagian dekat sini kan sebagai bukan sebagian sebagian kecil itu kan beda gitu. Sunan katanya di Jogja ada yang Raya Kamis gimana tuh? Itu mereka punya aliran sendiri lah. Mereka punya kepercayaan sendiri, punya pandangan sendiri. Katanya di Padang malahan kalau di Padang itu ada aliran yang entahlah alirannya apa itu. Jadi kalau di Padang itu, kita dah raya, dia masih puasa. Dia tuh rayanya satu hari kemudian atau dua hari kemudian, baru raya. Sunan, apa tuh? selamat lebaran Sunan dari Kucing Sarawak. Wih, orang-orang kucing, terima kasih. Selamat hari raya juga, orang-orang kucing. Sunan, kamu esok raya atau puasa? Esok saya puasa, ikut pemerintah. Asraf, ya. Yep. Yap Esraf yap Esok saya puasa Ikut pemerintah Tapi kalau dekat sini Sebagian kecil Esok udah raya dah Mister Jai Cuman 28 hari puasanya 28 30 kan 29 Eh 23 ke 29 gak lah Mantap sunan kita sama Iya sama Mayoriti atau mayoriti dekat sini ikut pemerintah. Kalau sudah ikut pemerintah, berarti sama macam di Malaysia, sama macam di Brunei, sama macam di Singapura. Bagus Sunani ikut arahan pemerintah rakyat setia. Karena pemerintah kan memutuskan itu mesti ada pertimbangan yang sangat matang. Mereka punya punya apa petugas petugas yang di lapangan yang memantau Hilal memantau hilauit memantau hilaut Hilal Hilal <gurna> kementerian agama dekat Indonesia mengerahkan anggotanya untuk memantau Hilal itu di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke mana gitu belum nampak Rahman man Assalamualaikum sehat hari Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya juga Rahman men Selamat Hari Raya maaf Zahir batin maaf jika ada terkas terkas eh ada terkasar bahasa semasa respon YouTube Sunan sama-sama KN selam KN saya juga minta maaf awal lagi kan esok masih puasa Bila ke Malaysia Sunan Sorry baru masuk live. Saya ke Malaysia, tanya saya tunjuk paspor ya. saya. Saya pasti ke Malaysia karena sudah punya paspor. Tapi saya tidak bisa menentukan bila. Tapi insya Allah habis raya ya. Paspor saya udah jadi dah. Alhamdulillah tapi saya tidak bisa menentukan karena kan takutnya misalkan saya bagi tahu bulan ini tanggal ini nanti tak jadi pula tapi pasti ke ya karena saya sudah punya ini tinggal berangkat nih di Tangerang pagi tadi ada nampak kegerahan matahari sunan tak nampak saya tadi saya tengok tak nampak Ahmad Subian tak nampak tadi di Malaysia nampak tak kenapa pakai teropong lah tahun depan raya dekat kucing meriah tahu macam-macam ada kek lapis kek lapis di satu bulan raya Malaysia Insyaallah suatu saat saya ingin merasai raya di Malaysia macam mana tahun depan Rabi Rabi Amin Insya Allah ya tahun depan Mmm. Baru baru raya jadi lebih meriah karena tiga negara serumpun beraya serentak. Iya. Dari dulu ya, dari dulu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura rayanya itu serentak. Dari dulu. Karena pemerintah atau Kementerian Agama dekat Indonesia itu ada perhimpunan bukan perhimpunan lah tepatnya ya. Ya, ada perhimpunan dengan Menteri Agama Malaysia, dengan Menteri Agama Brunei, dengan Menteri Agama Singapura. Firdaus, tempat saya pagi hujan, tak dapat lihat gerhana matahari. Oh, hujannya tadi malam, baru saja hujan tadi. Selepas selepas maghrib hujan dekat sini. Tadi Alhamdulillah terang, tapi tak nampak gerhana. Firdaus official mohsaidi safas assalamualaikum bang selamat hari raya selamat dari salam dari malaysia waalaikumsalam selamat hari raya juga ya maafkan bila ada kata-kata salah ya awal lagi sih sebenarnya tapi sokelah okay saya ucapkan awal-awal ya kan takutnya ada tersilap kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua biar nama juga manusia ya kan firdaus official tahun lepas saya raya terkejut Sunan dekat Malaysia saya belum pernah raya dekat Malaysia lah firdaus official belum pernah ke Malaysia juga belum pernah ke Malaysia aja belum pernah macam mana raya di sana mungkin salah orang kali bukan saya kali Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lainnya bagus tak nih? terputus-putus ya? Saya habis ini buting rambut, kotor rambut. Hmm, maksud saya tahun lepas Malaysia rasa rakyat terkejut. Oh. Tahun lepas, tahun lepas enggak terkejut lah. Tapi alhamdulillahnya sekarang tak terkejut ya kan? Salah, selamat Hari Raya Idul Fitri Sunan. Saya mau ber Saya baru mau ke Kampung Negeri Sembilan, tak balik kampung ke Sunan. Saya balik kampung esok hari. Kamu mau pulang ke negeri sembilan, hati-hati ya di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, agar bisa berjumpa dengan keluarga di kampung, berkumpul dengan family di kampung ya. Saya doakan yang tengah di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan sehat. Bermaaf-maafan tak perlu tunggu raya. Idul Fitri sebenarnya bila-bila bila-bila masa pun boleh. Iya betul sebenarnya. Cuma lebih afdolnya itu kan hari raya. Duit raya dapat banyak ke di sana. Kalau udah tua macam ini, kita yang bagi lah. Kita udah tua macam ini tak mengharapkan duit raya. <laughs> Assalamualaikum, kapan datang Malaysia? Insyaallah habis raya, Marquez. Halo, Bang. Halo, Aiman. Tahun lepas Indonesia Malaysia raya mengejut cuma Singapura saja yang puasa lebih hari. Menurut pandang saya tak mengejut lah tahun lepas tak biasa lah. Amin ya robbal alamin. Hati-hati tahu bawa keretanya memandu keretanya kalau penat atau mengantuk rehatlah sejenak jangan memaksakan jangan buru-buru. Kan raya tak pindah, kita hidup saling kena bermaaf-maafan. Betul sekali, ikmal. Kita harus bermaaf-maafan sebab tahu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Ya kan, saya habis raya, tengok video Bang Sunan makan Magi Kari. kau-kau habis raya, makan Magi Kari. <guluh> Nur Lida Ari, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sunan Salam dari Johor, Sis Johore, orang-orang Johor, ramai juga orang-orang ya Johor di sini. Johor, luaskan kuasamu. Jiditi, mantep. Assalamualaikum bang Salam dari Portugal. Saya orang Malaysia, tugas di Lisbon. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga sukses. Muhammad Hairi Kairudin, selamat ya. Selamat berantau Ibaratnya sabar-sabar aja lah Di negeri orang ya kan Sebenarnya sedih juga sih ya kan Bila raya tak bisa berkumpul dengan keluarga Karena saya pernah merasai Muhammad Hairi Khairuddin Apalagi kamu beda negara Beda benua ya kan Apalagi Suasana di sana itu bedalah lah. Rayanya ya kan tak semeriah, tak semeriah. Di sana tidak merayakan raya ya kan? Jadi macam sedih aja. Terima kasih Sunan, awak pun hati-hati pulang ya. ya terima kasih doanya. Salam Cecep, Cecep Cahyana. Salam Sehat selalu, Bang. Salam Sehat selalu. Semoga yang tengah sakit, Allah angkat penyakitnya jadi di, di hari raya itu kalian sehat 100% agar bisa merayakan apa merayakan hari raya itu dengan maksimal Itu. salam dari negeri perak Indonesia raya hari apa? Malaysia raya Sabtu sama samalah kita Muz, muzamil mus ikut pemerintah hari Sabtu asraf amin di tengah di jalan, hati-hati di jalan kalau mengantuk, rehatlah jangan dipaksakan, oke okay? sunan, jom lah merempit asrafir, aduh jangan <tuh> merempit ada-ada aja nih asraf nih, kurang puasa mengajak merempit kalau di Malaysia, enak merempit bisa masuk highway tol lalu lintas lancar di sini mau merempit di mana <tuk> tak boleh tak boleh tak boleh selamat hari raya idul fitri maaf saya batin kepada semua virus sunan iya saya maafkan maafkan ya si asraf ya, Andir Lando North Borneo Salam Idul Fitri Maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya juga Arnie Lando North Borneo Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Coba komen kalian Kalian Raya sekarang nih Menu apa saja Di rumah kalian Coba Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sunan selamat hari raya. Selamat hari raya juga. Rindon, Rindon, sorry Waalaikumsalam, Rindon. Selamat hari raya juga. Hari Sabtu, ya. Nur, Zaw Nur Hazwan Yusuf dah raya ke kat sana? Dekat sini di Tangerang esoraya, tapi kalau pemerintah Sabtu Tol free mulai dari 1920 Wih, Tol free asli Gile, enak betul Itu seluruh Malaysia free to tol, Terbaik lah Esok raya ke disana Kami raya Sabtu Sebagian di sini, sebagian kecil ya Raya esok hari Tak semuanya, kalau pemerintah Hari Sabtu Tapi majority dekat Indonesia Hari Sabtu Esok baru bertolak balik ke Langkawi Wih Langkawi tempat kamu bagus banget itu di video di Indonesia tol, time raya, bayar free Ah di Indonesia mau raya kek, mau tahun baru, mau hari apapun Kena bayar, tak macam di Malaysia Di Malaysia mah enak tuh, 4 hari dibagi free tol sama pemerintah Di sini mah tak, tak ada yang free free sini buat lemang ketupat ayam masak rendang daging masak hitam pastu bakso pun buat juga Wih lengkap itu menunya Muzamil bolehlah itu bagi melalui share it ya melalui WhatsApp ya foto saja foto <tuh> itulah lemang loh di Malaysia itu setiap raya pasti ada lemang ya <tuh> Oh, mantap itu lemang makan sama rendang oh, rendang daging atau rendang ayam kan. ya kan, mantap itu iya free sunan 4 hari untunglah orang bandar itulah iya suruh tol free 19-24 gila sih mudik weh corok cilik mudik weh siapa itu siapa itu Muhammad Hairi Rayudun esok abang pulang beraya ke kampung dengan dengan apa saya esok naik bus balik kampung nanti saya buat videonya saya buat videonya besok ya ketika saya on the way balik kampung saya kasih tunjuk juga ketika saya naik kapal, laut, naik bus, kasih tunjuk semuanya. Sampai ke rumah, balik kampung saya kasih tunjuk. <laughs> Ian. Oh Iyan, Ganti nama loh Ian. Iqmal. Iya lemang makanan wajib di Malaysia. di Di sini ketupat lemang. Lemang itu paling yang buat itu saudara saya. Yang saudara Lampung tuh setiap hari raya mesti buat lemang tapi lemangnya tak dia tak dibakar lemang yang macam dikukus macam itu saudara saya selalu buat tuh yang di saudara derima lemang dan resan bikin melilih air liun sunan iya itulah sunan kasihlah buat grup WA saya mau join macam mana ya grup grup WA itu gimana ya? yang perlu dibahas apa di dalam coba? bagi kongsi, bagi masukan. kalau buat grup WA, apa yang perlu dibahas? mana Nisa nih Nisa? bukan Nisa lah Lisa, Lisa yan, bukan Nisa Lisa, Lisa TV, Frostream, Mini Craft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bukan Sabtu raya ke Indonesia. Rayanya Sabtu. Kalau ikut pemerintah, kalau ik, kalau sebagian kecil dekat sini, Tangerang tempat saya sekarang nih, duduk itu eso tuh takbiran kan? Indonesia majority macam di Malaysia hari Sabtu, ya. Ikut pemerintah. lemang dicicah sama serunding daging wuh, wuh, meleleh air lirur wuh. lemang menurut saya yang paling sedap itu lemang dicicah sama rendang rendang daging rendang ayam hmm. grup WA yang dibahas tanya kabar and share link eh? share link video untuk rek like. boleh juga nanti ya Insya Allah, nanti saya akan buat di Agro. Oke. Okay. Jam Indonesia sekarang pukul 22.38 waktu Indonesia. 22.38. Yukot selamat hari raya Sunan Walik. Selamat hari raya juga. Ya Malaysia be beza satu jam frost lebih laju Malaysia Bolok terima kasih ya Bolok udah kasih gift kepada saya Waduh terima kasih ini <laughs> dikasih duit raya sama bolok mantep lah. Afif Akmal Muhammad, wassalam. Halo Afif. Afif Akmal. Sehatkah? Andre B. Esok sholat hari raya pukul berapa? Entahlah biasanya kalau di Indonesia pukul pukul tujuan lah. Salam dari Perak, Afif. Eh Afif, Afif. Salam dari Perak. Salam dari Tangerang, Afif. Buat orang orang Perak. Juri Aizman menu keluarga saya malam raya sup tulang. Hari Hari raya rendang daging ayam tua rendang Lemang kupat sayur lodeh ayam merah ayam kecap sambal kecap sambal kacang, sambal goreng jawa, tempe. Buset. Lengkap juga menunya ya. Si Joy Ice Ice Wanik. Sunan Murah rezeki dapat duit raya RF 30 hitung-hitung bisa buat beli tiket bus. <laughs> Ada, Ada aja lah Ya, terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Sini sekarang nak tidur pun tak boleh dah. Iya. Sini sekarang nak tidur pun tak boleh. Dah macam perang saudara aja. Kenapa? Perang saudara. Kenapa tuh Afif Akmal Muhammad saya. Afif yang hari itu bang Suna dekat WhatsApp. Oh Afif. Ya ya ya. Afif tahu tahu tahu. Ya ini kan. Mana Afif nih? Soalnya nomor, soalnya kontak orang Malaysia banyak di WhatsApp saya. Afif. Gue oh, terjun ke bawah. Oh ini dia. Ini ya. Afif. Inilah. lawa lah rambut sunan iyalah kena ini nak raya kena lawa lah ilham faris perang saudara tuh di orang main mercun sama lah dekat sini perang saudara mercun budak-budak budak-budak baru tumbuh bulu ikmal kat sini senyap dah tak terasa terawih meletup sana sini dorang Tunggu malam raya ku dekat sini meriah sangat Takbiran, mercun dekat mana-mana yang main mercun tuh budak-budak kecil yang baru tumbuh bulu ya ya bunyi mercun bom dan mercun merdeka macam mana nak tidur ini belum malam raya lagi belum belum mal belum malam raya pun dah bising ya dah meriah ya apalagi Bila malam raya Nampaknya tak bisa tidur Sampai esok hari Tapi takpe lah Itu kan jarang-jarang ya kan Setahun pun sekali Takpe lah Bagilah mereka Itu seronok sikit Edi Rama Seraya di mana bang? Di kampung Esok saya otw balik kampung Bila Fares Jakarta padat betul ke bang Sekarang tak padat Semua ada balik kampung dah sekarang Jakarta sepi Sunan Indonesia ada tak Akta... eh Sunan di Indonesia ada tak Akta larangan bermain mercun di atas jam 12 Tak ada Tak ada Akta main mercun di atas jam 12 Paling dimarahin sama warga Sama apa masyarakat sini kalau main mercun tak tahu waktu, kedai gunting rambut penuh hari ini tadi tadi lama sangat saya sebab jauh nak balik kampung. Iya, dimana mana pun ramai kedai kedai ini gunting rambut. Saya pun tadi beratur lama tuh biasalah, Naraya banyak yang gunting rambut. Sekarang ada undang main mercun Dekat Malaysia nggak boleh main jam 12 Kalau main kena denda, Wih, Mantep itu buat peraturan Ya semestinya macam itu Kalau main mercun Harus tahu waktu Jangan ketika pukul 12 Lebih main mercun Orang pun nak rehat ya kan Esok baru gunting rambut kat kampung ya Kampung aja lebih murah kan jadi eh, ramai sekarang Abang Sunda di mana? Saya sekarang di Tangerang. Betul raya kan setahun sekali. Biarkan sajalah. Lagi lagi pun ramai sanak saudara balik kampung. ya yeah. Kalau setahun sekali tak apalah. Yang bikin kita geram itu hari-hari. Setahun sekali bagilah mereka seronasi apalah bising-bising sikit. Kita pun tak boleh tegur, tak boleh marah karena kan mereka buat macam itu kan tak selalu tak hari-hari kecuali hari-hari baru kita kena marah sedikit, bising Oh ingatkan di Malaysia belum lagi belum sampai Malaysia lagi Insya Allah ya habis raya Edi Rama Afiak Muhammad denda ya satu ribu buset besar kali seribu ringgit itu kalau di mata uang Indonesia tiga juta we lumayan tuh besar tuh denda Mas Anum Zakir Ahmad bilang ke Malaysia insyaallah habis raya ya Mas Anum Ilham Faris Bang dah ke belum apa nih belum Apa yang udah Ju, Ju Iswan, Tangerang itu di Bandung Beda Tangerang, Tangerang Bandung, Bandung Kalau Bandung itu masuk wilayah Jawa Barat Kalau Tangerang masuknya Banten Banten ini gerbangnya pulang pulau Jawa Kalau dari Sumatera Jadi kalau orang dari Sumatera Banten ini gerbangnya Ketika mau ke pulau Jawa Nah, Tangerang ini ibu kota. Edi Rama, ya kalau begitu kami tunggu. Titip salam sama ibu di kampung. Ibu saya sudah tidak ada lah, sudah meninggal, sudah almarhumah. Sudah lama dah, tahun 2004 atau 2005. Dennis Harimi salam lebaran buat Sunan the family. Terima kasih Dennis Harimi. Selamat, selamat hari lebaran juga buat keluarga Dennis Harimi di Malaysia. Semoga keluarga Harimi sehat, murah rezeki dan panjang umur ya. Macam mana boleh terjadi lori undur langgar motor Sunan? karena minyaknya tak ada minyaknya tak ada itu. minyaknya tak, minyaknya tak berfungsi jadi dia mundur Edi Rama maaf Bang Sunan tak apa kan tak tahu Andre di adik Sunan balik raya ke adik saya udah dari satu bulan yang lepas atau dua bulan yang lepas karena adik saya kan kena buang kerja biasalah politik dekat sini nah dekat-dekat raya tuh mereka buang pekerja supaya tak mengeluarkan duit raya politik kilang dekat sini macam itu sebagian ya tak semuanya di Malaysia polis baru buat akta main mercun di waktu menjelang hari raya Idul Fitri sedangkan waktu raya Cina itu hari-hari kena kemana aja ini tidak adil lah no komen lah saya mungkin kalau orang-orang China di sana mungkin punya aturan ya selepas jam 12 mereka tak main maybe bandar Nusantara dah siap belum bang belum lagi dibina buat bandar Nusantara mana ada yang laju mesti kena berpuluh-puluh tahun 15 tahun kemudian tuh baru jadi Sunan nanti buat video Masa pulang kampung Iya siap Anak pak tani Nanti saya buat ya ketika Saya on the way balik kampung ya Ketika naik bus naik kapal laut Sampai rumah saya buat video Buat korang semua Stay tune terus di channel saya oke okay? Rais Semun Assalamualaikum Sunan Sana ada raya ke besok Belum sebagian belum kalau pemerintah Sabtu macam di Malaysia. Kalau sebagian kecil esok Jumat. Dora Chan, halo Bang. Halo juga Dora. Dora loh. Nama kamu Dora. Halo Dora Chan, selamat bergabung. Jos gandos. Jos gandos loh, Afif. Indonesia sudah maju Indonesia masih negara berkembang lah kalau maju itu belum kalau maju dalam pembangunan Iya cuman kalau dari segi dari segi apa ya ekonomi belum maju lah Kira lusat cuman bila kamu bila balik kampung Sabtu dah raya atau Esok saya balik kampung hari Jumat esok pagi selepas subuh Sunan Bapak Jokowi sudah bangunkan Batam mereka mereka bilang Batam akan mengalahkan Singapura iya ke baru dengar ya raya di Malaysia satu bulan Sunan plan saya macam itu nanti ya tunggu. Mungkin insya Allah tahun depan. Tapi tidak tidak sedap hati juga bila raya di negeri orang di negara orang. Ibaratnya kalian tengah silaturahmi sama saudara saudaranya kan? Saya macam mana ya tak sedap hati lah. Lesunan brokok dulu baru nyaman kepandir. Bahasa apa tuh kepandir? tahu aja nih suruh kokok ya iyalah rokok dulu bang lu di mana sekarang ini siapa nih garacan saya di Tangerang di Indonesia berapa jaman dari berapa jam dari tempat kau kalau nak balik kampung Lampung Selatan dari Tangerang ke Lampung itu naik bus ya ke pelabuhan satu jam setengah naik kapal itu saya kebetulan ambil yang ekspres satu jam 2 jam setengah terus dari pelabuhan ke tempat saya itu dua jam berapa tuh empat tiga jam 1 jam setengah dua jam setengah lima jam setengah 6 jam lah dari Tangerang ke tempat saya itu 6 jam. Oh bahasa Banjar tuh toh. Taini Jafar, salam Idul Fitri de, de dari dari saya Malaysia Indonesia. Selamat hari hari, hari raya maaf ziar Sama-sama Taini Jafar Kakakku apa abangku nih? Abang ya kayaknya. Selamat hari raya juga ya. Abangku, kakakku semuanya. Aku mix Banjar, oh Banjar, oh Abang, sorry, ini Jafar Abang toh ya. Tak sedap hati kenapa pula kalau orang yang merantau kalau punya kawan negara tersebut boleh tak sedapnya takut menyusahkan. Kalian tengah silaturahmi sama sanak saudara kalian, sama family kalian di Malaysia kan? Macam mana ya? Takut menyusahkan saja di sana. Sebenarnya enak sih raya atau merasai raya di Malaysia, suasananya. Makan khas makan makanan khas raya di Malaysia macam mana? Enak sekali. Kan saya punya paspor nih. Nanti saya akan selalu buat video di Malaysia banyak dan akan selalu Insya Allah saya akan kalau ada rezeki ya saya akan stay lama di Malaysia untuk mencobai makanan di Malaysia. Nantilah next trip lah. Edi di Rama bulan bulan 8 saya mau ke Jakarta Bang Sunan 16 Agus balik kembali 19 ke Agustus 4 hari di sana. Oh ke Jakarta. Nanti bagi tahu saya ya. Edi Rama Jakarta anak apa nih lawat ke atau anak ada bisnis atau macam mana Afi Akmah Muhammad maksud pepandir itu borak oh pepandir itu borak oke okay, paham Budis indo besok dah raya ke Indonesia majority hari Sabtu macam di Malaysia cuman sebagian kecil esok hari kalau Muhammadiyah esok tapi kalau dekat sini bukan bukan Muhammadiyah itu esok, sebagian kecil ya, tapi tak semuanya. Kalau ikut pemerintah, hari Sabtu macam di Malaysia. Asraf ya sponsor Sunan sunan Yogyakarta, jangan macam itulah sponsor-sponsor sponsor jangan baca cakap macam macam asraf asraf Pakai dah, bro. Pakai bro, sunan datang Malaysia auto berat badan. Itulah, <guruh> makan aja ya, Makanan sedap-sedap lagi. Edi Rama, oke, okay, siap jalan-jalan saja. oh jalan-jalan saja. Kenapa harus Jakarta? Coba Jakarta itu cuacanya panas lah. Apa yang best di, di Jakarta? Paling makanan saja. Menurut saya Jakarta itu Entahlah Kurang best Lebih baik ke Bandung Banyak tempat-tempat best Tempatnya sejuk Ya kan Alamnya bagus-bagus Naik Kalau datang Malaysia Kena coba masakan negeri sembilan daging selai masak lemak cili api Yes Itu saya coba nanti Jadi macam mana Edi TK Macam Edi TK maksudnya Jakarta tak ada pokok kebang, rumah semua padat jarang pokok di Jakarta mah padat semua ya ada pokok di Jakarta tapi kan tak sebanyak tak banyak sikit Jakarta, Surabaya apa yang bestnya sih di, itu, di Jakarta? kalau di Surabaya saya belum pernah ke sana Tapi di Surabaya itu Menurut saya lebih menarik Karena kan banyak wisata bersejarahnya Makanannya sedap-sedap Tapi sama macam di Jakarta nampaknya Cuacanya panas Kawannya panas gitu. Asraf Maksud aku sponsor dari segi kendaraan Tak perlulah Abang angkat saya udah mau jemput di airport nanti. Abang angkat saya dari negeri Sembilan nanti udah cakap ke saya mau jemput di airport. Udah tunggu beliau udah janji udah dari lama dah. Sebenarnya untuk menolak tuh segan karena udah buat janji udah dibagi tahu saya. Sunan, bila ke Malaysia bagi tahu, tahu. Selalu tanya macam tuh abang angkat saya. Nanti saya jemput. Bila ke Malaysia Sunan, bila udah banyak kali tanya. Jadi kalau misalkan kita menolak, aduh tak tak apa ya tak sedapati lah. Sini pun panas, majority panas lah di negara kita itu. Oh transit di itu di Jakarta. Jadi 4 hari di Jakarta transit ya kan. Habis itu ke itu ke Juanda. Oke, okay, paham? Ada seorang paci asal Indonesia cakap dengan saya dari Jakarta baik pergi Bandung. Iya, best kalau di Bandung itu cuacanya sejuk, banyak tempat menarik. Alam alamnya pun cantik-cantik. Banyak pokok Sunan janji kalau sudah eh Sunan janji ya kalau udah beli tiket please tunjukkan insya allah saya akan selalu update kok ya ketika saya di airport nanti saya akan update ketika saya apalagi ya landing saya akan update ya banyak wisata di Surabaya ya, wisata ini sih sejarah kalau di sana itu semoga lepas raya nanti atau raih haji ini kau datang ke malaysia nanti ancam ancam am, ama apa sih ama caman sunan apa sih ama caman tuh ancaman itu apa amah ama caman ama cam insya allah ya Insyaallah ya doakan Hafiz Eka belum belum raya di sini tapi sebagian dah esok. Oh maksudnya macam itu so macam mana mau Insya Allah. Oh oke okay, oke okay. paham. Terima kasih ya Edi Rama bagi tahu artinya ke saya. teringin makan mie ayam dan bubur ayam sama bakso wuih di sini berlambak-lambak yang agak bakso mie ayam bubur tuh met belambak tapi saya tak suka bubur kenal not-kenal not-not sunan Maksudnya siapa not, not tuh? tak nonton Siapa tuh notat? Not-not ada-ada aja not -not. Tak segampang itu mencari cari pengganti Besok masih sahur, masih puasa sehari lagi. Saya suku Lampung, Lampung ini Sumatera, Sumatera ya, jatuhnya Melayu juga sih. Macam mana penentuan hari raya di sana, Sunan? Kenapa ada yang raya Sabtu dan esok? Bukannya kerajaannya, kerajaan sudah tentukan yang Mereka rayu esok tuh Mereka punya pandangan sendiri punya kiraan sendiri Sunan saya pun tak suka bubur tapi nestum saya suka kamu nanti kena coba nestum enak nestum itu apa? saya dari dulu tak suka lah namanya bubur bubur ayam ya Kecuali sakit dan terpaksa, itu baru ketika sakit harus kena makan bubur. Baru saya makan kalau hari-hari tak pernah dalam-dalam, oh ya. Dalam saya hidup di luar sakit, ya. Paling makan bubur tuh dua kali, selain sakit, ya. Jangan merokok, Sunan. Tak baik untuk kesehatan. Iya, nantilah saya coba untuk mengurangkan, bahkan meninggalkan rokok untuk saat ini. Belum, belum bisa, belum bisa. Belum, aku nonton kuliner dari Indonesia, macam Tamboikun dan Kubuler, dan Next Carlos Evan Media. Oh iya, kah? Saya dari Lampung, Sumatera. Dulu Lampungnya ini dulu Lampung itu masuknya Sumatera Selatan. Karena Sumatera Selatan itu terlalu luas, akhirnya dibagilah dua. Jadi satu negeri Lampung, satu negeri Sumatera Selatan. Bijiran tuh apa bijiran? Zuhelmi Suja, Assalamualaikum Selangor, Malaysia hadir. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf, jahir dan Batin. Waalaikumsalam, orang-orang Selangor Zul Helmi Suja, Selamat Hari Raya juga. Maafkan kalau ada, -ada kata salah. Timeboy makan porsi banyak, tapi tak baik juga. Ya, tau gak? Makan terlalu berlebihan macam itu. Tak sehat. Islam pun tidak. Islam pun melarang kita makan yang terlalu berlebihan. Karena tidak sehat juga. Makan secukupnya aja. Selamat PR. Estum tuh banyak gandum Wih, Mantep tuh tempatnya sedap tuh Estum Saya seorang saja tuh Tidak ada siapa-siapa Tidak ada siapa-siapa Sudah siap masak ketupat ke Sunan Belum lah Esok lah masaknya Kakak saya esok di kampung masak kakak saya esok masak ketupat gulai lemak ayam kampung terus sambal kentang, sambal hati kamu Sunan pernah ke Banjarmasin? belum, belum pernah ke Banjarmasin kalau keluar Jawa, saya belum pernah. Saya selalu di Jawa terus. Keluar Jawa paling ke kampung saya, Lampung saja, Sumatera udah. Sunanjung cari kupu-kupu, apa pula cari kupu-kupu? Malam-malam mana ada asrafnya? Ada-ada aja lah. sudah pastikan bila tiba di malaysia nanti coba roti canai pasti roti canai saya coba banjir telur goyang bila datang malaysia insya Allah bisa raya Zuhelmi sujak Indonesia banyak bahasa betul Indonesia banyak kali bahasa berbagai bahasa Hai LZ Kian Hai selamat bergabung welcome welcome welcome Ma maksud saya cuci mata kita cuci mata pakai air lah asraf cuci mata matanya pakai air Kenapa pula harus jalan-jalan? Kupu-kupu malam pula dicari. Aduh. Oh. Tak elok tahu bulan puasa cari kupu-kupu malam. Nanti ending ini zina. Zina dosa besar tahu tak? Bulan puasa berzina dosa, dosa besar. Insaf, istighfar. saya baru nak masak ketupat lemang hari sabtu raya betul awal lagi kalau buat ketupat esok baru mula masak kalau sekarang nih nanti kalau untuk hari sabtu tak sedap lah kalau bahasa aku paham dikit aja saya pun sama lah, Afif. Saya bahasa di Indonesia itu hanya sedikit yang bisa yang paham. Bahasa Sunda, Jawa, Lampung, dah. Bahasa Padang, bahasa Padang, Minang, tahu. Tapi susah mengucapkan karena Minang itu punya logat tersendiri tapi saya paham ketika mereka cakap Minang Lampung bahasa saya bahasa Jawa bahasa Sunda Faris Hamid Insya Allah habis raya, habis raya Faris Hamid ya betul Sunan esok jam 8 baru siap masak kutupat iyalah biar lebih sedap kena masanya itu jangan terlalu awal jadi kena dekat-dekat raya tuh baru sedap nanti kalau misalkan masa terlalu lama kurang sedap nanti basi lagi Sunan kamu mau raya esok atau Sabtu ikut pemerintah Sabtu mkbizit ikut pemerintah saya kebanyakan oh, nyamuk lah bahasa Indonesia yang paling susah bahasa banjar nampaknya tapi rata-rata susah lah bahasa <Sing> itu, bahasa di Indonesia balik kampung oh, balik kampung balik kampung <Sing> ini masa lemang 200 batang tempahan. baru hidup api unggun Masya Allah 200 batang semoga berkah Masya Allah rezeki raya ya, 200 ratus tempahan lo, 200 batangan. Satu batang berapa tuh harganya? Satu batang berapa harganya? Bondo-bondo saya mau ke Jawa Tengah Blitar. Oh saya juga belum pernah kesana 12 ringgit sebatang 12 ringgit Lumayan tuh 12 ringgit kali 200 ya 200 2400 r RM2400 Wih. Kali 2400. 8 juta Alhamdulillah 12 kali 200 itu Kurang lebih berapa tadi 4000 lebih ya Itu 8 juta men Eh tak sampai lah 2400an RM2400 ya Besar tuh Alhamdulillah ya Ada keberkahan di bulan puasa nih Nak raya nih Buat peniaga-peniaga, nah. RM dua puluh pun ada. Oh, ada juga. Mungkin size-nya lebih besar, ya? Lebih banyak, ya. tolong penat tunan sediakan Baba semua. Tapi penat itu menghasilkan Yang penting kan menghasilkan penat itu kan? Memang kena inilah penat karena kan menyediakan 200 batang loh, banyak tuh. orang negeri sembilan tuh macam Minang tapi beza sedikit basah tapi adatnya sama Iya di negeri sembilan tuh banyak itu ya orang-orang keturunan Minang sana ya bangunan-bangunan juga bu macam di Minang ya kamu sudah minum air tebu pahit kah air tebu pahit tak pernah makan minum pakai baju raya Bang baju raya yang tahun lepas masih elok. Jadi pakailah baju raya yang masih ada yang masih elok, ya kan? Assalamualaikum Sunan Abdul Rasid Waalaikumsalam Abdul Rashid Selamat Hari Raya dari Indonesia. Abdul Rasid ia berbaloi sekali masa 70 batang lemang tiga kali masa ia berbaloi lemah ikut size ada yang slxl harga mulai dari lima-lima Rm RF 15 tergantung size ya. minang Melayu apa bedanya Bang samalah Minang itu sama lah Minang yang di Indonesia sama di Malaysia satu keturunan Lemang dekat Negeri Sembilan sebatang RM15 rendang sebekas RM15 lemang Negeri Sembilan spesial dari negeri ya, spesial dari negeri lain Sunan kena coba datang ke Malis, Sunan insya Allah. insya Allah ya apa yang membezakan Lemang dekat Negeri Sembilan sama negeri lain apa yang membedakan Bahannya ke Rasanya ke Saya hari raya Muhammad Sarul Muhammad Lemang, maka dengan berenang. Langit, iya, sedap tuh. Tika high Indonesia dah Start Raya keesok tak belum Tapi sebagian aja dah Esok Raya, raya. Tapi pemerintah belum Kalau ikut pemerintah hari Sabtu Macam di Malaysia sama Sumatera ada berapa ribu suku Sumatera itu Ada suku, ada suku Minang Ada suku Tak beribu, tak beribu juga sih ada suku Batak Ada suku Tak beribu juga sih Banyak-banyak tapi tak sampai beribu-ribu juga Muhammad Saroka nonton drama Raya Viral Raya akhir please nonton red Apa tuh drama Raya Viral Mungkin selera saya sudah terbiasa dengan Lemang Negeri Sembilan banyak saya try lemang negara lain Oh iya, pam-pam, nggak, nggak boleh takbiran tau Belum masuknya takbiran, takbiran oke okay. belum lagi kalau ikut pemerintah kalau sebagian sebagian di sini bukan seba, sebagian kecil udah mulai raya esok tapi tak semuanya kalau kebanyakan atau majoriti hari Sabtu macam di Malaysia ikut pemerintah lah dari dulu saya ikut pemerintah lakonan suhib sepatu sedih banget kini trending di YouTube juga Oh iya kah nanti ya insyaallah ya Tahun ini raya macam tahun ini raya macam lagi meriah sekali sebanding tahun lepas Entahlah Tahun sekarang ini raya menurut saya menurut pandangan saya memang meriah tapi di sisi lain bagi saya kurang entahlah boleh dikatakan tahun sekarang ini lebih meriah tapi bagi saya entahlah saya kurang menikmati raya tahun sekarang tak macam tahun lepas ya intinya ada something lah aku tak beli baju raya sama lah yang lama pun masih elok kita pakai aja yang lama iya harga mahal-mahal sekarang mah dan ya. Ya itulah. Yang ada kita pakai, kan masih elok. Kalau misalkan kalian ada rezekinya, ada duitnya lebih kalau mampu beli. Kalau ada duit seadanya pakai yang lama buat apa kita gengsi gengsi ya kan? lagi pula kita yang merasai makai ya kan? Sebagian bukan apa yang kita ada tapi kita siapa yang kita? Sebagian bukan apa yang kita ada tapi siapa yang kita? Yang yang kita itu. apa susahnya pakai pelikat akan pelikat saja pakai pelikat saja macam sekarang mah bagi saya tidak ada gengsi-gengsian tak harus kena pakai baju raya yang baru tak harus Tampil apa adanya, yang penting bisa berkumpul dengan keluarga. Itu udah cukup, dah ibaratnya bersilah turah. Itu yang penting. Tak pe, jangan pedulikan lah kata-kata orang lain. Kamu tak ada baju raya ke, atau baju raya kamu masih yang lama ke? Tak apa, jangan pedulikan. Lagi pula, kita pakai baju raya kita yang pakai, kan? bukan ingin kita dipandang orang kan betul tak walaupun saya non muslim tapi setiap kali nak deket raya saya happy Fightnya beda ya sian sekarang aku mau jimat nah itu lebih baik lebih baik jimat kalau yang ada duitnya pas seadanya jangan terlalu memaksakan kalau ada yang kalau baju yang lama masih ada pakailah baju lama kak mesti nonton drama raya akhir janji tahu insya Allah ya nanti malam saya akan reaction Solo yes Salam toleransi, El Azikian. Bang, tahu nggak di tempat aku minta takbiran? Di mana tuh? Di sini udah takbiran tuh, dengarkan. Ada pemerintah menentukan satu sawal hari Sabtu, tapi di sini peng mau dengarkan Iya hmm. sama-sama Saya <SILENCIO> belum ngantuk ke balik kenapa? Tuh nah. beli. Jangan-jangan eh, takbiran Allah mau ikut-ikut takbiran pula. Kalau belum masanya itu hukumnya haram takbiran. Di sini tidak tidak ada suara takbiran. Di sini meriah sepanjang jalan selalu dengar takbiran. Awal lagi malam masih muda. Begadang kalian ya, tidur lambat ya. lagu kali terakhir kulihat wajahmu nyanyian asal lakramo puluhan uji uji rasid sedih banget lagu asray akhir oh ya kan? Oke okay. <tuk> Ya udah kawan-kawan saya ingin packing dulu ya tuh baju-baju saya udah siap dah tuh ada kucing tuh. Oh tuh baju saya untuk balik kampung tuh udah siap ya saya mau packing dulu nanti saya akan up ketika saya prepare nak pergi ke balik kampung esok way balik ini sambil dengar lagu kejap lagu dengar kampung 9 oke okay, nanti saya dengarkan balik kampung oh, oh, oh balik kampung oh, oh balik kampung oh balik kampung oh balik kampung excited sekali saya balik kampung esok ya doakan saya selamat sampai tujuan dijauhkan dari segala maya, malah bahaya itu doakan ya kangen ya perjalanan saya selamat sampai tujuan habis subuh saya OTW balik dah kampung nanti kalau ada sempat kalau ada masal saya buat live di kampung ya di rumah saya ya nanti perlu tak saya hostur rumah saya coba komen perlu tak saya hostur Hostur rumah saya Kalian nateng tengok tak Rumah saya Di kampung Coba bagi komen, komen. Setuju tak Hostur Coba komen Boleh aja Oke okay. Coba Lagi Komen Setuju tak saya buat hostur Rumah saya Amin, sunan video TW jangan lupa. Iya boleh boleh boleh, boleh hostur. Oke oh, ya, banyak yang setuju ya. Oke, saya akan buat, saya akan kasih tunjuk rumah saya yang sederhana, sederhana saja lah. Kita nih bukan orang kaya. Tunjuk rumah ke kampung nanti ya. Saya tunjuk rumah saya, dalam rumah saya macam mana, kasih tunjuk semuanya. Tapi tak tak itulah tak mewah lah biasa saja sederhana rumah biasa lah rumah di kampung macam mana ya kan? Dulu saya belum sempat bagi tunjuk rumah saya depan pokok bulu bulunya udah di inilah udah ditebang udah dipotong bulu dekat rumah saya. Udah ini udah dah terang dah sekarang Kalau ada pokok bulu itu agak-agak seram Sekarang udah terang Sama ayah saya udah dipotong dah tuh buluh Dah tak ada buluh dah dekat rumah saya Dulu banyak buluh agak seram Ternyata bahasa Lampung sama bahasa Malaysia sama ya buluh Kalau bahasa Indonesia bambu kalau Lampung cakapnya Kalau bahasa Lampung cakapnya bulu Sama dengan Malaysia Sendok Sudu Lampung Bulu seram ada Cik Ponti Tak ada Cik Ponti lah Cik Pontinya tengah, tengah rehat <laughs> Ya udah kawan ya saya akhiri, assalamualaikum. Kalian rehat, jaga kesehatan. Selamat hari raya. Akan saya selamat sampai tujuan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama perjalanan. Ya, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jauh